The Penthouse Season 2, Episode 12 Episode 12 dimulai dengan penggeledahan polisi untuk mencari bukti di cottage tempat tinggal Naegyo. Mereka menemukan bukti berupa sidik jari dan berbagai macam foto. Ketika berniat pergi, detektif mendengar suara tangisan dari bawah tanah. Mereka kemudian membuka ruangan itu dan masuk ke dalam. Di sana mereka menemukan Sim Suryon dan Bayrona yang nampak ketakutan dan dalam kondisi memprihatinkan. Sim Suryon mengatakan jika dia dikurung oleh Joe Dante, dan meminta bantuan polisi untuk membawa Bai Rona ke rumah sakit. Berikutnya terlihat senyuman dari Sim Suryon karena rencananya berhasil. Berikutnya terlihat flashback ketika Naegyo bicara dengan Oh Yunhee di Golden Real Estate. Di sana Naegyo memberikan liontin untuk bukti kasus Rona, dan meminta Oh Yunhee untuk mempercayainya sekali saja. Lanjut ia mengatakan jika dia memiliki rencana yang hebat untuk mengalahkan Jo Dante. Scene berikutnya adalah ketika Oh Yun-hee memberitahu Jo Dante jika Na Egyo telah membatalkan kontrak jual beli. Tak hanya itu, Oh Yun-hee juga membawakan bukti berkas pembatalan itu. Jo Dante sangat terkejut dan marah pada Na Egyo dan mengatakan akan membunuhnya lalu pergi. Tak lama setelah Jo Dante pergi, Oh Yun-hee berbicara dengan Chaon So-jin. Oh Hee mengatakan jika ia akan membantu So Jin untuk mendapatkan Liontin Tin Sehingga Ha Yun Chul dan Ha Eng Byul bisa dinyatakan tidak bersalah. Tapi Chon So Jin harus mengikuti semua yang Oh Hyun Hee katakan. Oh Hyun Hee lanjut berkata jika malam itu Na Egyo akan mati. Chon So Jin terkejut dan bertanya, apakah dia harus membantu Oh Hyun Hee membunuh orang? Oh Hyun Hee mengatakan dengan santai jika itu bukan yang pertama buat So Jin. Karena sebelumnya dia membantu Juventus membunuh Sim Suryon. Oh, Yoon Hee berniat pergi, namun tiba-tiba So Jin menyetujuinya. Asal Oh Yoon Hee memenuhi janjinya untuk memberikan liontin. "Ang Biew!" Berikutnya, Na Egyo dan Logan yang keluar dari hotel. Sim Suryon yang masih menyamar jadi Na Egyo memberitahu Logan jika Na Egyo akan mati pada jam 10 malam itu. Selanjutnya di penthouse, Chon So Jin memasukkan obat tidur dengan dosis besar ke minuman yang diminta Jo Dante. Jodante Dante yang terlihat kesal memarahi Sojin karena terlalu lama membawakan minumannya. Jo Dante meminum minuman itu dengan cepat dan mengusir Chon Sojin. Setelah keluar, Chon Sojin memastikan jika Jo Dante meminum minuman itu. Setelah memastikan Jo Dante tertidur, Chon Sojin mengambil baju, tas, sepatu dan mantel milik Jo Dante. Setelah itu ia masuk ke ruang kerja Jo Dante dan mengambil HP Jo Dante. Ia mengirim pesan kena Egio di sisi lain Naegyo menerima pesan itu, dan berkata ini saatnya. Sin kembali pada Conso Jin yang memasukkan HP Joe Dante ke dalam sakunya. Lalu masuk ke ruangan rahasia dan turun melalui lift yang langsung terhubung ke parkiran. Sampai di parkiran ia memberikan barang-barang itu pada Oh Yun Hee. Oh Yun Hee lalu masuk ke dalam mobil Joe Dante dan mencabut SIM card, lalu membawa mobil itu pergi. Di jalan ia memberikan barang itu pada Logan. Logan langsung berganti pakaian menggunakan pakaian milik Joe Dante. Oh Yoon Hee dan Logan kemudian bertukar mobil. Logan membawa mobil Joe Dante pergi. Selanjutnya Egyo yang terlihat berjalan di tengah hujan, dan diikuti oleh mobil Joe Dante yang dikendarai Logan. Sim Suryon yang masih menyamar jadi Egyo berpura-pura jatuh karena ditabrak oleh Logan. Setelah Egyo jatuh, Logan turun dari mobil dan mengambil kantong besar. Di sisi lain, Naegio berusaha menelpon polisi dan mengatakan jika Joe dan T berusaha membunuhnya. Logan kemudian membangunkan Sim Suryon yang masih menyamar jadi Naegio, lalu membawanya ke dalam mobil yang telah disiapkan. Sebelum Sim Suryon pergi, ia memberikan cincin Naegio yang diberikan oleh Joe dan T sebagai bukti. Logan kemudian memasukkan manekin ke dalam kantong besarnya sebagai ganti mayat Naegio. Logan kemudian membawa kantong itu ke tempat pembakaran mayat, lalu membakarnya. Selanjutnya terlihat Oh Yoon Hee yang mengambil abu milik Na Egyo dari tempat pemakaman. Seperti yang diketahui, yang meninggal di penthouse bukanlah Sim Suryon melainkan Na Egyo. Jadi, Oh Yoon Hee mengambil abu itu sebagai bukti. Selanjutnya di parkiran penthouse, Oh Yoon Hee menunggu Logan sambil memegang abu itu. Logan kemudian datang dan memberikan tas berisi baju Joe Dante yang dipakai Logan tadi. Oh Hyun Hee lalu masuk ke penthouse melalui lift rahasia, ia menyembunyikan abu itu di ruang rahasia Joe Dante. Selanjutnya terlihat Chon Jin yang menggunakan pakaian Joe Dante membuat jejak kaki di karpet rumahnya. Selanjutnya mereka kembali ke ruang kerja Joe Dante. Joe Dante masih terlihat tidur dengan pulas. Oh Hyun Hee lalu meminta HP Joe Dante dan mengirimkan sebuah pesan lalu mematikan HP-nya. Ia juga menyembunyikan HP itu di sela-sela sofa. Oh Hyun Hee kemudian pergi. Di sisi lain terlihat Sok Hoon yang membawa Byron masuk ke dalam mobil yang disiapkan oleh Logan. Mereka kemudian pergi bersama-sama, karena Sok Hoon tidak mempercayai siapapun. Mereka pergi ke cottage tempat Na Egyo tinggal. Di sana sudah ada Sim Suryon yang sedang menunggu. Sokhun dan Logan kemudian pergi. Setelah Rona sadar, Sim Suryon kemudian memberitahu Rona jika mereka akan melakukan sesuatu untuk membalas dendam. Rona menyetujuinya dengan mengatakan jika dia ingin balas budi dengan Solah dan Sim Suryon. Sim Suryon dan Bae Rona kemudian masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Selanjutnya, Oh yoon hee datang dan menaruh berbagai foto Jin di cottage itu. Lalu ia menutup pintu ruangan rahasia itu. Sementara itu Chon So Jin di penthouse membakar baju Jo Dan;te dan sepatunya. Ternyata Oh Hyun Hee juga telah berada di sana. Oh Hyun Hee kemudian membawa Jo Dan;te ke kamarnya dengan dibantu oleh So Jin. Chon So Jin yang penasaran dengan apa yang terjadi, bertanya pada Oh Hyun Hee. Namun Oh Hyun Hee mengatakan jika Chon So Jin akan mengetahuinya besok. Chon So Jin kemudian bertanya, di mana Leon Tin Eng Oh Yoon Hee mengatakan jika itu ada di cottage, dan Chon so Jin harus mengambilnya sendiri dengan kunci yang akan diberikan Oh Yoon Hee. Chon so Jin kemudian datang ke sana dan berusaha mencari dan membuka semua laci, namun dia tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba alarm HP-nya berbunyi dan menunjukkan pukul 6, jadi Chon so Jin harus bergegas pergi. Scene selanjutnya adalah ketika Jo dan Tae terbangun dari tidurnya. Ia merasakan sakit kepala dan terasa berat. Ia kemudian turun dan bertemu Sojin yang mengatakan jika kemarin Jo Dante pingsan karena minum terlalu cepat. Jo Dante kemudian bertanya, "Kenapa dia tidak bisa mengingat semuanya padahal dia tidak minum banyak?" Jo Dante kemudian menanyakan di mana HP-nya. Namun Sojin berkata tidak tahu. Tiba-tiba polisi datang membawa surat penangkapan untuk Jo Dante atas tuduhan pembunuhan pada Naegyo, yang meninggal kemarin malam. Joe Dante terkejut mendengar hal itu, lalu diborgol dan dibawa oleh polisi. Chonso Jin berpura-pura panik. Polisi lalu bertanya pada Sojin, "Di mana Joe Dante kemarin malam?" Chonso Jin mengatakan jika ia tidak bisa mengkonfirmasinya karena tidur di ruangan terpisah. Lanjut, ia berkata jika Joe Dante terus menyebut nama Egyo. Polisi kemudian menemukan bukti baju dan mantel yang habis dibakar. Chonso Jin juga menambahkan kalau dia melihat jejak sepatu di karpet rumahnya. Chonso Jin kemudian bertanya pada Jo Dante, apakah benar Jo Dante membunuh ibu kandung So dan So Jo Dante kaget karena Chonso Jin tahu Na adalah ibu kandung dari So dan So Jo Dante kemudian dibawa ke kantor polisi. Di lobi Hera Palace, terlihat Logan tengah menunggu polisi yang membawa Jo Dante. Logan mengatakan jika semua telah terbayar di depan Joe Dante, Joe Dante yang kesal sekali mencoba melawan namun dipegang erat oleh polisi. Di sisi lain polisi menemukan jejak lokasi dari mobil Joe Dante, namun tidak ada memory card di kamera depannya. Polisi juga menemukan cincinna Egio di sana. Berita tentang Joe Dante juga telah disiarkan secara nasional dan dikejar oleh wartawan. Di sisi lain penjaga tempat kremasi mengaku jika memang Joe Dante yang datang ke tempat kremasinya. Sementara itu di Golden Real Estate, Tuan Huang juga memberi keterangan jika memang Joe Dante telah bersikap kasar pada Naegyo karena Naegyo menjual tanah tanpa izinnya. Ia juga memberikan bukti rekaman CCTV untuk polisi. Di penthouse polisi telah masuk ke ruang rahasia Joe Dante dan menemukan guci yang berisi abu. Sementara polisi sibuk mencari bukti, So Jin berusaha menelpon Oh Yun Hi, namun tidak ada jawaban. Kembali ke ruang interogasi, Oh Yun Hi datang sebagai saksi dan menunjukkan bukti rekaman suara Jo Dante yang mengatakan akan membunuh Na Egyo. Jo Dante yang mendengar itu, teringat dengan kejadian dahulu ketika ia menjebak Oh Yun Hi sebagai pembunuh Sim Suryon. Jo Dante sangat terkejut akan hal itu. Oh Yun Hi lalu mendekati Jo Dante dan berkata. Jo Dante punya banyak musuh di sekelilingnya, jadi lebih mudah buat Oh Yoon hee untuk balas dendam. Jo Dante tersadar jika itu ulah Oh Yoon hee dan Chun So-jin, ia lalu mendorong Oh Yoon hee dan mencekiknya. Beruntung ada polisi di sana dan mereka melerainya. Sebelum pergi, Oh Yoon hee memberitahu Jo Dante jika dia tidak akan dipenjara sendiri. Jo Dante terus berteriak dan berkata jika ia dijebak oleh Oh Yoon hee Sementara itu di cottage, polisi terlihat membawa Sim Suryon dan Bayrona menuju rumah sakit. Selanjutnya di rumah sakit Sim Suryon memberi keterangan jika Joe dan T memalsukan kematiannya dan mengurungnya di cottage. Dia juga mengatakan jika setiap malam Joe dan T menyiksanya untuk memaksanya memberi semua hartanya. Ia kemudian menunjukkan bukti penyiksaan pada polisi. Selanjutnya polisi mengunjungi kamar Bayrona, Baerona juga mengatakan jika yang menyakitinya adalah Joe Dante. Berikutnya Logan terlihat berlarian mengunjungi Sim Suryon, namun dia kaget karena melihat tempat tidur Sim Suryon kosong. Dia panik dan akhirnya menemukan Sim Suryon di ruang tamu kamar itu. Logan langsung memeluk Sim Suryon. Sim Suryon lalu berkata jika semuanya sudah berakhir dan akan baik-baik saja. Logan lalu mengatakan jika ia senang melihat Suryon selamat dan langsung menciumnya. Logan berkata jika jangan pernah untuk meninggalkannya lagi. Scene berikutnya kembali pada Chon So Jin di penthouse, yang tengah mengantar polisi itu keluar. Chon So Jin kemudian menelpon sekretarisnya dan menyuruhnya menyiapkan berkas perceraian. Ketika berbalik, Chon So Jin kaget melihat So yang berdiri di belakang. So mencurigai Chon So Jin dan berkata apakah semua yang dikatakan So Jin pada polisi benar. Sokhyung kemudian pergi. Sokhyung kemudian mendapat telepon dari Sokhun yang mengatakan jika ia harus menemui ibunya di Chong Ah Medical Center. Selanjutnya di kantor polisi Gangnam, sekretaris Jo Dante menemui Jo Dante dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jo Dante ditarik oleh polisi. Selanjutnya di penthouse, semua berkumpul dan bertanya pada Sojin apa yang sebenarnya terjadi. Ki Jin kemudian berkata jika Suryon masih hidup dan itu sudah menyebar di seluruh berita. Chon Jin yang mendengar itu, sangat terkejut dan menyadari jika dia telah membantu Sim Suryon lewat Oh Yun Hee. Chon Jin kemudian berteriak dan lari menemui Oh Yun Hee di rumahnya. Sementara itu di rumahnya, Oh Yun Hee terlihat mengemasi semua barang-barangnya, dan di luar terdengar Chon Jin yang menggedor pintu meminta Oh Yun Hee untuk keluar. Oh Hyun Hee tidak mempedulikan hal itu dan memandangi foto Bae Rona. Ia kemudian menangis dan mengatakan jika dia sangat merindukan putrinya. Selanjutnya Chon Jin ke rumahnya mencari Ng -byul, namun ia tidak menemukan Ng Biul di mana-mana. Dia kebingungan kenapa kamar Ng -byul kosong dan mencoba menelpon namun tidak bisa. Chon Jin kemudian duduk untuk menunggu. Setelah Nona Jin datang, Chon Jin langsung bertanya kemana Ng Biul. Nona Jin berkata jika dia di kolam renang, karena Nona Jin membersihkan kamarnya. Nona Jin juga mengatakan jika dia akan mengganti semua furniture di kamarnya untuk membuat Ngbyul senang. Lanjut ia berkata jika Ngbyul lebih butuh dia, ketimbang Chonso Jin. Chonso Jin sangat kesal mendengar itu dan meminta Nona Jin untuk keluar. Tapi dengan santai Nona Jin berkata, jika Chonso Jinlah yang harus keluar. Kemudian polisi datang untuk menangkap Chon Jin atas tuduhan. Chon Jin bekerja sama dengan Jo dan T mengurung Sim Suryon dan Baerona. Polisi kemudian menunjukkan bukti foto Chon Jin yang datang ke cottage pada malam hari. Chon Jin kemudian dibawa oleh polisi. Nona Jin kemudian menyerahkan bukti Liontin Eungbiul. Pada saat itu akhirnya Chon Jin sadar jika Nona Jin bukan orang biasa. Selanjutnya di ruang interogasi, polisi mengatakan jika Joe Dante juga dituduh atas penyekapan Sim Suryon. Joe Dante yang tahu jika Sim Suryon masih hidup akhirnya menyadari bahwa orang yang ia bunuh di penthouse adalah Naegyo bukan Sim Suryon. Joe Dante sangat frustasi mengetahui hal itu, ia membenturkan kepalanya di tembok hingga terluka. Setelah tenang, Jo Dan;te kemudian meminta pada polisi untuk meminjamkan telepon untuknya karena ia ingin menelpon seseorang. Sementara itu di ruang kerja Jung Do Man, Logan bertanya apa alasan Jung Do Man mengganti distrik yang akan dikembangkan dari opyong menjadi Conso. Logan kemudian berkata jika ia mengetahui hubungan Jung Do Man dan istri Jo Dan;te sebelumnya. Lanjut Logan berkata jika orang yang ia temui bukan Suryon. Jung Doman mengatakan jika dia mengetahui hal itu dan berkata jika itu adalah Naegyo. Jung Doman juga mengatakan bahwa dia bertemu dengan Naegyo karena dia mencintainya. Logan lanjut berkata, jika dia tahu itu Naegyo kenapa Jung Doman masih memberi informasi. Jung Doman berkata jika itu adalah satu-satunya cara agar Naegyo bertahan hidup karena Joe dan T pasti membunuhnya jika dia tidak berguna. Jung Doman juga mengetahui jika yang mati di penthouse bukan Sim Suryon melainkan Na Egyo. Jung Doman kemudian mendapat telepon dari Jo Dante, namun dia malah mematikan HP-nya. Jung Doman mengatakan jika ini kesempatannya untuk mengungkapkan kebenaran jika Na Egyo dibunuh oleh Jo Dante. Sementara itu Jo Dante terlihat kesal karena teleponnya ditutup oleh Jung Doman. Jo Dante kemudian menelpon ayah Logan Lee. Selanjutnya di rumah sakit dokter mengatakan jika Rona belum pulih saat ini. Bae Rona mengatakan jika dia sudah mengirim pesan pada ibunya, dan akan menunggu ibunya karena ia pasti akan datang segera. Sementara itu, Logan dan Sim Suryon minum teh bersama, Sim Suryon mengatakan pasti Jo dan Tae kaget karena semua koneksinya telah hilang. Logan kemudian mengatakan jika Jung Doman Tulus mencintai Na Ae Gyo. Sim Suryon mengatakan jika dia mengetahui hal itu karena ia melihat Jung Doman bertemu dengan Na Egyo dua tahun lalu. Lanjut ia mengatakan jika Na Egyo juga mencintai Jung Doman. Sim Suryon mengatakan jika Jo dan Tae tidak akan menyerah, dia pasti akan mencari kambing hitam dalam hal ini. Tiba-tiba Sokyung datang dan terkejut melihat ibunya yang masih hidup. Sokyung kemudian menangis setelah mendekati ibunya. Sim Suryon langsung memeluk Sokyung. Sokyung juga meminta maaf pada ibunya karena sikapnya selama ini. Selanjutnya asisten Logan mengatakan jika orang tua Logan sedang diinvestigasi di Amerika oleh polisi. Logan berkata jika ia akan pergi ke Amerika setelah semua ini berakhir. Dan jangan beritahu Suryon terkait hal itu. Logan lalu bertanya bagaimana dengan Oh yun apakah ada kabar darinya? Asistennya mengatakan jika tidak ada kabar apa-apa darinya sejauh ini. Logan kemudian mendapat telepon dari Nona Jin yang mengatakan jika dia juga tidak mendengar kabar dari Oh Yoon Hee dan dia juga belum tahu pasti apakah akan kembali ke Amerika atau tidak Nona Jin lalu memandangi Eggulul yang sedang tidur ia mengatakan jika dirinya akan melindungi Egbyul mulai saat ini Dia juga menyebut dirinya sebagai ibu bagi Egul Egul kemudian terbangun dan mencoba menghubungi ibunya namun dihalangi oleh Nona Jin. Nona Jin berkata jika ibunya ditangkap polisi karena terlibat dalam pembunuhan ibu Sokyung dua tahun lalu. Ang yang kaget kemudian berlari dan mencoba untuk mencari ibunya. Namun Nona Jin menghalanginya dan mengatakan jika ibunya tidak mau menemuinya lagi. Ang sangat sedih mendengar hal itu. Nona Jin lalu mengatakan jika ia akan menjaga Ang dan menjadi ibunya. Selanjutnya di kantor polisi, Kyu Jin menawarkan harga 30 juta dolar untuk menjadikannya pengacara Jo Dante. Jo Dante mengatakan jika harga itu terlalu mahal untuknya yang tidak melakukan apapun. Kyu Jin lanjut berkata jika Jo Dante tidak akan mendapatkan pengacara dimanapun karena tuduhan padanya terlalu banyak. Jo Dante kesal dan mendorong Kyu Jin. Pengawal Kyu Jin kemudian memegang Jo Dante. Kyu Jin kemudian memukul Jo Dante habis-habisan hingga Jo Dante mengeluarkan darah dari mulutnya. Kyu Jin kemudian menyuruh Jo dan T untuk mentransfer uang fee pengacaranya besok. Sementara itu Chon So Jin diinterogasi, dan mengatakan jika dia baru pertama kali datang ke cottage itu. Polisi kemudian bertanya kenapa Chon So Jin punya kunci ruang bawah tanah. Ia mengatakan jika Oh Yun Hee yang memberikannya. Polisi lanjut mengatakan jika mereka menemukan barang-barang So Jin di cottage termasuk foto pernikahan mereka. Chon so Jin benar-benar kesal karena dibodohi oleh Oh Yun Hee. Di sisi lain di penjara, Ha Yun Chul memikirkan kenangannya dengan Oh Yun Hee dan menyesali perbuatannya. Ia kemudian mendapat sebuah surat dari Oh Yun Hee yang mengatakan jika dia tahu bahwa bukan Ha Yun Chul yang membunuh Baerona. Ia juga mengatakan pada Yun Chul untuk tidak merasa bersalah karena dia yang akan menanggung semuanya. Setelah mendapat surat itu Ha Yun Chul mengkhawatirkan Oh Yun Hee. Sementara itu di rumah sakit, Sim Suryon mengetahui jika Oh Yun Hee menghilang. Logan berkata, jika dia belum mengatakan pada Oh Yun Hee bahwa Rona masih hidup. Sim Suryon yang khawatir bergegas pergi untuk mencari Oh Yun Hee. Dia datang ke rumah Oh Yun Hee namun tidak menemukan siapapun di sana. Sim Suryon kemudian menemukan sebuah surat yang berisi tentang pengakuan kesalahan Oh Yun-hi yang tidak bisa dihapus pada Suryon. Dalam hal ini yang dimaksud Oh Yun-hi adalah ketika ia membunuh Min Sol Ah, putri kandung Sim Suryon. Sementara itu Oh Yun-hi terlihat berjalan di jembatan di atas sungai. Logan juga mencari Oh Yun-hi di makam Baerona namun tak ada seorang pun di sana. Sim Suryon yang menerima laporan bahwa Oh Yun-hi tidak ada di makam Baerona mulai khawatir dan memandangi foto Oh Yun-Hee dan Baerona. Di sisi lain Oh Yun-Hee masih berjalan dan memandang ke arah sungai dan memegang pagar pembatas. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan kereta lewat. Setelah kereta lewat, Oh Yun-Hee sudah tak ada di sana. Namun terlihat Syal Oh Yun-Hee terbang ke langit dihembus angin. Sim Suryon menangis setelah membaca surat Oh Yun-Hee yang mengatakan jika dia akan menerima hukumannya sendiri dan mengucapkan selamat tinggal pada Suryon.